Sesungguhnya seorang istri yang senantiasa sabar atas kejelekan akhlak dan perbuatan suami, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang agung seperti pahala Sayyidah Asia radhiyallahu anha waradhaha istri daripada Firaun. Ini nabi yang ngomong campainya kita di bab menyemangatkan suami untuk berbuat kebaikan setiap istri memiliki satu kewajiban untuk mendorong menjadikan setiap pekerjaan kebaikan selalu didukung di dalam perbuatan kebaikan salah satunya istri Saleha yang senantiasa mengabdi kepada suami karena Allah hormat sama suami karena Allah Ridha' untuk menjadi istri karena Allah apapun yang dilakukan oleh seorang suami dia siap, dia ridha' selama suami itu di dalam bentuk jalan yang diridha'i oleh Allah di dalam satu kebaikan dan apa yang telah dilakukan oleh seorang istri yang selalu mendukung suaminya di dalam satu kebaikan, apapun yang dilakukan seorang suami, pahalanya istri dapat. Istri apa suami bakhil banget. Tatkala saat dalam keadaan bakhil, diajak bicara, "Tolong, kalau ada rezeki sedikit, sedekahin." Eh, subhanallah, ini suami dengar, dia sedekah. Pahalanya si istri dapat. Dan apapun yang diceritakan di dalam kehidupan seorang suami, selama ceritanya itu baik, dengarkan dan dukung. Contoh, uh, yang aku punya modal 500.000 ratus dagang cilok, bagaimana? Jangan dipatahin, dukung. Insya Allah dari 500.000 jadi lima juta ya, ya itu kan ada semangat ngedorong, meyakini untuk dia bisa berbuat satu kebaikan. Ini is, ini suami hobinya sedekah, istri jangan ngelarang, dorong kalau bisa arahin. Nih yang kemarin sedekahnya kan di sini, nih tambahin yang nih coba buat sedekah yang di sebelah sini. Yang kemarin ya tim sepuluh tambahin dia yang tambahin dia di sepuluh jadi dua gitu. puluh Ini ada penambahan dan apa yang dilakukan oleh seorang suami itu maka pahala tersebut akan sama seperti apa yang Allah berikan kepada yang dilakukan oleh seorang suami tersebut. Karena itulah hendaknya seorang istri senantiasa mendorong menyemangatkan suami untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar suaminya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jika seseorang suami mendapatkan kemuliaan atas dorongan serta daripada seorang istri maka setiap kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang suami istrinya pun akan menjadi satu kemuliaan buat dirinya. Terutama menyemangatkan suami agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Ini wajib nih. Seandainya suami ada obrolan sedikit gitu tentang orang tuanya, ibu begini, bapak begini, kasih. Kalau bisa jangan kayak gitu. Itu kan orang tua kasih masukan yang baik-baik. Jangan malah dikomporin. Kalau dikomporin, jadi makin tambah parah dan hubungan antara anak dan orang tua jadi enggak bah. Oh, baik. Senantiasa bersilaturahmi menjalin hubungan baik dengan saudara-saudaranya. Ada perselisihan antara kakak dan adik suami Di Butang seandainya si istri ketemu nih sama si adik yang bermasalah sama abang atau suaminya. Pak uh, ah, dapat salam dari suami. Ntar ketemu suami begitu. Dapat salam itu dari Ade. Usaha punya uang sedikit Beli belanja apakah apaan kah itu beli Kasih nah, D ini dapat titipan dari aa Tidak perlu aa-nya tahu Tapi ini menyambung Satu kebaikan sehingga silaturahmi ini Jadi jalan satu lagi Jadi berjalan lagi dengan baik Kenapa? Ulah dari kebaik Kebaikan jadiin jembatan istri itu seseorang yang dapat membuat satu antara dengan yang lainnya menjadi hubungan baik paham ya Insya senantiasa berkumpul dengan ulama-ulama salihin agar memperoleh ilmu dan digolongkan bersama mereka kalau suami jauh ajak dia untuk duduk dengan ulama yang majelis dong datang dong ke sana, datang dong ke majlis Rasulullah, dengerin ilmu-ilmunya yang udah disampaikan sama guru-guru, syukur-syukur bisa ngamalin. Datangnya aja pahala yang dilakukan oleh seorang suami tersebut, pahalanya dapat seorang istri. Jadi double tuh, double. Istrinya duduk di majlis, suaminya duduk di majlis karena usaha seorang istri membawa suami duduk dengan ulama. Maka apa yang didapatkan oleh suami tersebut, si istri dapat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Nunjukin orang kebaikan. Contoh, ada orang ngejelekin kita. Ya ada orang ngejelekin kita, terus kita ngomong kan masalah, Itu amat kan kita. Gitu? Dan kalau seandainya ada orang eh lu tahu nggak si ini nih begini nih, si ini begini nih, tutup kuping dan jangan pernah mengorek. Paham? Jangan pernah sesu sesuatu itu mau cari tahu apa, kenapa, kenapa, kenapa, kenapa, kenapa, kenapa gitu. Kenapa? Ini adalah satu perbuatan Jika seseorang sudah membuka aib saudara yang lain Maka Allah akan buka aibnya dia, dia di akhirat Dan orang yang menggibahkan saudara mukmin sendiri Sama dia seperti sebagaimana memakan bangkainya saudaranya Jadi alangkah baik Kalau ada seorang uh, istri Yang tidak pernah menceritakan kejelekan tentang suaminya kadang kan ada tuh karena kesel karena marah istri abis, suami abis di luarannya. jelek aja udah kebaikannya hilang kejelekannya ditimbulkan kan gitu nah ini ini jangan sampai terjadi di dalam rumah tangga tunjukin kebaikan kebaikan seorang suami tidak harus diomongin, oh, suami saya mah begini, suami saya mah begini, enggak begitu. Tapi tunjukin, dengan apa yang telah diberikan, tunjukin dengan kebaikannya, dengan santun bahasanya, dengan berakhlak bicaranya. ah ini akan jadi satu poin, kenapa? Ternyata suami telah mendidik dia dalam keadaan main Saling menjaga kehormatan satu dan yang lainnya. Dan hendaknya istri yang soleha senantiasa menghargai dan memuliakan kerabat-kerabat suami. Istri di rumah, suami datang tamu, hormatin tamunya. Jangan, eh, itu ngapain sih? Asep datang nggak pulang-pulang? Kopi udah dua cangkir, nasi bea, ah jangan gitu. Selama dia berhubungan dengan sahabatnya dia yang baik, hormatin. Suami nggak ada, suami meninggal dunia, sambung, sambung kebaikan suami sambung urusan dia dengan saudara sahabat sahabatnya sambung silaturahmi titik anak untuk menghormati sahabat dari orang tuanya paham ya paham walaupun pada saat suaminya mengalami ketidakcocokan dengan saudara-saudaranya apalagi kepada orang tuanya dan senantiasa dengan penuh kebijakan berusaha meredakannya agar kehidupan suami bersama keluarganya menjadi indah, damai dan tentram pokoknya usahain seorang istri itu membuat kehidupan suami dan keluarganya baik usaha Kadang-kadang ada kan ada tuh uh, istri malah yang ngomporin yang bikin panas jadi makin ngeruncing Oh iya, Kenapa sih itu ibu kalau ngadepin saya tuh begini Kenapa sih cuman ngiris cabe aja jadi masalah besar gitu ya kalau kalau masalah cabe jadi panjang gimana urusan yang lain kan begitu jadi apapun jangan pernah diadukan kepada suami tapi adukan sesuatu yang baik sehingga kehidupan rumah tangga mereka menjadi baik karena jika suami memutuskan hubungan silaturahim dengan saudara-saudaranya Allah tidak berbakti dan atau tidak berbakti kepada orang tuanya maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya semua amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan jauh dari rahmatnya Allah Jika suami mendapatkan sesuatu kemurkaan dari Allah dampaknya ke siapa? Istri Jauh dari rahmatnya Allah istri juga jauh dari rahmatnya gitu jadi akurin ya enggak usah suami dengan keluarganya kita punya temen-temen cerita gua udah nggak sanggup sama suami gua, gua mau bercerai aja gua mau gugat begini gua mau gugat begitu jangan makin dikomporin tapi jadiin rumah tangganya gak jadi bercerai jadi makin langgang Syukur-syukur jadi sakinah mawadda warahmah. Kenapa? Pahalanya Allah berikan luar biasa itu Ya Menengahkan urusan rumah tangga seseorang Dengan kebaikan Maka Allah akan berikan dia kebaikan dunia dan akhirat Insya Dan akan jauh dari rahmatnya Maka dengannya dengannya kehidupan rumah tangga akan menjadi kacau jauh dari kedamaian dan keberkahan Ancur rumah tangga kita bakal hancur Kenapa karena rahmat Allah itu penting dikit-dikit bawa pasal yang gak enak dikit-dikit bawa cerita yang gak enak dikit-dikit sesuatunya jadi enggak baik jadi setiap kali cerita sampai siapa sih yang paling kuat ngedengerin orang ngomongin ngomongin ngomongin ngomongin ngomongin. kapan kalau malam akan kuping panas udah nih kalau begitu kenapa jadi harus begini ini kenapa harus begini panjang ceritanya akhirnya jadi keributan di dalam rumah tangga satu sama lainnya bisa hancur di dalam rumah tangganya na'udhu billahimin nah, mudah-mudahan Allah jaga dan Allah selamatkan rumah tangga kita amin ya rabbal dan sesungguhnya hal itu adalah ujian yang sangat berat bagi istri soleha yang ingin mengabdi kepada suami demi meraih ridho Allah subhanahu Wa ta'ala jadi, kalau seseorang di dalam kehidupan rumah tangganya ada macam-macam permasalahan, berarti itu ujian dari Allah. Buat apa? Buat orang tersebut mencari dan mendapatkan keritaan dari Allah. Kalau kitanya bikin mereka jauh, maka Allah akan jauh dari kita. Tapi tatkala dia menjadi orang yang lebih baik setelah kita masuk memberikan nasihat, mendukung dari kehidupannya seorang suami maka apa yang dia dapatkan daripada seorang suami Allah berikan juga kepada kita jadi kebaikan tidak akan pernah putus menjadi jam amalan jariah kebaikan kita sampai yawmi al-qiyama amin ya Rabbah sungguh sangat jarang sekali seorang istri yang memiliki suami yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa selamat karena istri adalah milik suami seutuhnya. Dan suami akan memaksanya untuk melakukan apa yang dia inginkannya. Tapi kadang suami uh, suka. lu Jangan main sama dia tuh. Gak usah ke rumah adik saya tuh gak usah. Gak usah nyamperin ibu saya juga gak usah. Nah itu biasanya begitu tuh. Kadang kalau dia lagi marah semuanya. Karena kenapa? Karena seorang suami punya power. Dia sebagai imam rumah tangga bisa mengatur istrinya seenaknya gitu, bib kalau udah begitu tapi kita langgar demi mencari kebaikan jalan, jalanin, mengutuhkan rumah tangga seseorang, jalanin, kedamaian di dalam keluarga, jalanin, hubungan anak dengan orang tua menjadi baik jika kita masuk ke dalamnya maka jalanin, paham ya? Jadi jangan berusaha untuk menjadikan satu menjadi sumbu dan bom waktu. Kenapa? Nanti dampaknya juga ke rumah tangga kita. Ya, menjadi orang yang lebih baik insya Allah. amin ya rabbal alamin maka jika ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal itu semua namun suami masih tetap melakukan perbuatan-perbuatannya dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai meninggal dunia maka ia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan suaminya akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih jadi si istri udah usaha udah berbuat baik untuk nengahin, untuk ini, untuk itu. Semua kebaikan udah dijalanin sampai mati nggak berubah ini suami. Urusan dia dengan Allah. Istri selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Ya, biarin urusan dia dengan Allah. Tapi mudah-mudahan sih di sini istrinya istri-istri sabar semua. Modelnya model Siti Asia. Nah, tapi kayaknya nggak mungkin. <tuh <tuh> Insya.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 radhiyallahu anha wa istri daripada Firaun. Ini nabi yang ngomong. Kalau dia sabar ngadepin suami, ya Allah pahalanya Siti Aisyah, Asia menjadi milik dia. Pahalanya juga didapetin. Tapi di sini insyaallah suaminya enggak ada yang Firaun. Amin ya rabbal insyaallah. Dan hendaknya istri solehah senantiasa memperbanyak membaca doa, ya, istri membaca doa. Wafra na karbana wa ilai kalmasir, la yu kelif Allah nafsan illa usha. La hama kasabatu alaiha ma iqtasabat Rabbana ala tu'akhidna in naseena aw ahtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama min warhamna anta maulana fansurna alal ada di dalam Al Quran kan Hafal semuanya. Insyaallah Pak ini dibaca nih. Ini doa seorang istri yang paling bagus doanya ini. Buffrana karbana wa 'alaikal masil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada seseorang yang bisa sanggup ngadepin setiap ujian kecuali Allah memberikan keringanan kepada hidupannya. Ya, jadi pasrahin, pasrahin semuanya. Ini contohnya. Doanya, ampunilah kami ya Allah. Tuhan kami dan hanya kepada Engkaulah tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapatkan pahala dan kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Allah, Tuhan kami, Maklumilah kami serta maafilah kami apabila kami lupa atau melakukan kesalahan Ya Allah Tuhan kami Janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami Ya Allah Tuhan kami Janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak mampu memikulnya Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami dan berikanlah kasih sayangnya kepada kami. Hanya engkaulah penolong kami. mereka Maka tolonglah kami terhadap kaum orang-orang kafir. Ya ini dibaca ini doanya ya. Insya Allah mudah-mudahan doa ini menjadi satu manfaat buat diri kita. Amin ya Rabbah. Ini dibaca, saya baca nanti diikuti. Ini ada doa satu lagi. Kalau bisa dicatat, dicatat. Allahumma. Ultuf bina Fima jarat bihi Ma qadir. Allahumma Ultuf bina Fima Jarat bihil al-magadir Ya latif Ya alim Ya khabir Allahumma Ultuf bina Fi majarat bihil magadir ya latif ya alim ya khabir Allahumma ultaf bina fi majarat bihil magadir ya latif ya alim ya khabir ya ini dibaca ni Ya Allah berikanlah keringanan kepada kami Atas segala takdir atau ketentuan Kepada kami Wahai Zat yang maha belas kasih sayang Wahai Zat yang maha mengetahui Wahai Zat yang maha mengawasi Atau memahami keadaan makhluk-makhluknya. Ya Minta diberikan keberkahan Di dalam kehidupan Diberikan keringanan Kepada setiap orang Yang meminta kepada Allah Setiap ujian Minta keringanannya baca doa ini ya insyaallah mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat sama satu lagi ada doa yang sering kita baca tadi tu di ratib kita baca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 muslimin, Ya, itu dibaca Kenapa? Itu juga membuat ringan dan melembutkan hati kita kelak InsyaAllah menjadi hamba yang selalu memberikan dukungan-dukungan kebaikan kepada suami InsyaAllah